Macam -macam, ter -repeat, ter -repeat, ter -repeat, meningo, ya macem-macem coba terdipit terus mendinggo ya anjir bang tau nama asli gua gak Tahu lah Rika isi cabul ya. sudah apa kan, bang wiss berapa pun di ya diup banyak, ya banyak yang diup ya hari ini ya tapi gua males edit-edit coba biasanya gua semangat tapi gua sekarang males deh buat edit-edit coba buat dibikin di video song tapi enggak karena enggak gue ini <tuk> jangan hadir di saat enggak tepat gue kerja bang lo enggak ngertiin gue bang hera <tuk> udah gak apa-apa coq kalau kerja Wih, dapet support dari si kakek Sugiono ya guys ya gak apa-apa kalau kerja mah gak apa-apa gua ngerti cuman jangan langsung minta sedang kado ya guys ya kalau oh, kerja coq oke eh, kerja salam dari lombok hadir halo sini bang gue yang editin silakan try lu tinggalin aja coq lihat video gua terus lu apa sih namanya terus lu record, lu record edit edit baru kiri videonya ke gua kalau jadi Bangkok, bangkong aduh si oncom telat banget oncom gua udah mau off lu malah muncul gua jadi gak bisa godain aja oncom oncom ya hadir di saat yang tidak tepat ya guys ya naik dua tingkat ya guys ya kita coba pakai cara di naik di dua tingkat <laughs> Mendingan ada kak Ada, mereut sedikit mah. bukannya tidur si oncem jam segini malam, baru ngoroh coy. Nah, sudah ya, kisya. ibu. Wih, itu ikannya selanding ya, guys Sebenarnya ikannya yang di depan sudah dimacak. eh sudah dimasak ya, guys ya. Jadi salah ngomong gua. Wih, dapat mega crot, ya, guys. Ingat ya, guys, mega jangan yang mega satu lagi. ntar lu ada tukang masuk aja di depan rumah. ah ikannya guys ya, malah dihalangin si kakek sugiono ya guys ya video yang ini kan, iya tuh yang mana lagi kai cari momen-momen doang kayak yang yang tadi aku wih ikan lagi, aduh ikannya Cok. Novi jangan digoreng goreng ikannya, jadi nggak muncul <laughs> baik lagi nonton jurnalis, ah jas nontonnya nanti, biasanya ibu-ibu tuh nontonnya korea ya guys ya Aduh ikannya jauh Cok Eh ikannya nggak mau anjir Habis lagi ya guys up ternyata off Weis, Masih belum ya guys ya slow Ini harinya hari ulang tahun Leon ya guys Yang keempat yang empat ke Jadi dia suka ngeprank Cok Kukira ngasih kado Ternyata ngasih jebakan Cok Anjas. Oke, ntar kirim gue nya Jangan gue seksual, desahan, kemarin Jawa. Jangan cok, tai auto di pojok itu. Gue cok cok, wih, dapet ya guys ya. Sekian terjawab. Wih, dia harus pasti dra drakor. Dayun Max. Kalau di sini bukan drakor ya, guys ya. Di sini dracula ya, guys ya. Yang ini dracula anjas. Aja, ini buat delapan lagi nih. Bet delapan lagi nih, bet delapan lagi nih. Ada ikan lele, kalau mau pengen ngomongnya nambah lagi, nggak mau pengennya ikan cupang ya, guys. Ya, Ayo. nambah lagi ya, guys. Ya, Wih, nambah tujuh belas plus tuh, ya, yang, yang nonton tuh harus tujuh belas plus plus plus ya, guys. Ya, ini plus apa, guys? Plus pijat, pijat, pijat plus. Ayo, lah, kasih lah, yang mantap-mantap. Katakan, wii aja. Katakan, wii, apa kata kuncinya, apa lagi guys. Konten nih, iya dua kali cow. modal sedekan up cowok di sini cowok. Ih, itu ikannya kenapa nggak di depan cowok? Jangan malu-malu lah, gak usah malu-malu ikan. Haha, nah sih gak manggil dupak, manggil oncom, atau seandainya tuh, Wah, mungkin manggil sayang mah. <laughs> quiz kan nih, kuis lah cowok jangan takut, jangan risau, jangan sedih langsung kuis. Kalau up 1B500 ya guys ya. Anjir hari ini gue banyak banget mau bagiin 2 lebih ya guys ya nggak apa-apa ya guys ya Tidak apa-apa Tuh, lihat tuh mumpung yang yang 35 orang tuh yang nonton Mumpung sedikit Kesempatannya dapetnya gede Makanya jangan dulu kabur, jangan dulu lari ya? lari ya guys ya Tapi ingat ya guys ya yang udah dapet jangan jangan ikutan lagi ya guys ya Kasih kesempatan buat yang lain ya Terima kasih telah subscribe, berkas selalu untukmu Wih, Jadi lagi ya guys Terima kasih yang sudah subscribe. wih nambah dong, nambah dong. Iya dong, iya, keren ya, guys! Ya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, betul guys ya. iya, itu gacor ya iya, ya Arwahnya Leon nih iya, ya. Leon. Leon lagi ngasih kejutan ulang tahun ya guys ya Wih, Konten bawa banget nih Yoi lah dia Sedekan 2 membawa berkah ya guys ya judulnya <laughs> Ulang tahun Leon Sedekan 2M jadi berkah GG Bang Yoi Si Nambah lah Nambah lah Nambah mulu lu anjir katanya Kata Leon Wih, Dapet ya guys ya Tambah lagi, guys ya. Ih, ada lagi. Bisa ikutnya kenapa malu-malu kenapa ikan di depan aja. Ikan biar tambah. Skaternya tambah, tambah, tambah, tambah, tambah. Wih, udah ini mah, Ih, tinggal gini aja satu. Anjas. Anjas kelas, kelas. Bagi-bagi, bang. Yoi, ada keren deh. Bang, apa? Bang, bang, bang. Kok nggak oncong juga? Aduh, ikannya, cok nambahkah? nambah lah sikit-sikit cok ga usah malu-malu, yuk bagi-bagi mana quiznya bang, lama oi, sabarlah ini juga sepinja belum beres cok ku juga gijalku Wih, katakan wih, baca komen, oi, mana kai tenang bos, kalau gini gue semangat editnya enggak kalau gini gue juga semangat kan editnya gue edit sendiri lah, ga usah bentar. lagi muncrat koin muncrat koin lagi dong Cot. anjas Anjir kelas mantap, cerot anjir. sedekan 2M nih bot. Tenggol dong, anjir. Katakan, wih. sekali lagi, katakan, wih bangke. Kenapa gue disebut bangke, mongcob? Wih. Katakan, wih. Wih, lima B, coy. 2M jadi 5B ya, guys ya. Anjas Selas, usah coba pakai modal modal aja jangan random lah bang. Wih, kenapa nggak boleh random cok? Berbagi itu indah ya kisah, jangan pelit pelit ya kisah. Wi, ketekan. Wi, tambah. Aduh ternyata arwana bagus ya guys ya modal sedekan tuh kalian kalau udah sedekan yang muter-muter mendingan di arwana ya guys ya kalau gue tetap ya guys ya ngutamain papa ya guys ya karena gue sedekannya yang yang apa sih namanya sedekannya gue ngambil yang papan ya guys ya gue nggak mau yang ke sini ya kisya. udah stop gue bagi-bagi sabar kita tunggu mancing-mancing dulu ya guys ya Tunggu maceng baru kita stop ya sabar ya guys ya sabar slow kalem ganteng cuak cuak cuak cuak Sanjas kai kai siap-siap kai anjas total kai 20b anjas Kalau rendam aku nggak pernah dapatnya gimana Inbox aja fp-nya pasti dikirim sok baiklah dia hahaha jangan wih wih katakan wih si si oncom pun terkesima cow melihat permainan sang master aja <laughs> siap jangan spam di sini ya guys ya mumpung mata sepi bang random dong iya ini bentar nunggu sampai mancing sampai mancing udah stop ya guys ya sampai mancing kita mancing janda ya guys ya siapa tahu dapat bentar lagi bentar lagi mancing nih mancing janda coy gua suka janda woi bola-bola oke dapat guys ya Gisha. oke tetetet tet, tet, tet. kita tunggu ikannya yang master yang gede-gede lewat ya bisa kita tunggu yang kuning kuning Blake tetap tenang dan dalam, dalam keadaan susah maupun duka bentar ikan kuningnya mana cow gua nggak mau yang ikan burik-burik ya bisa kita pancing nah kali sepuluh nih kali sepuluh nih aduh ngeri juga ya bisa ada ada kali satu cow ngeri ngeri bentar-bentar sabar sabar kita kalau mancing itu harus adu mekanik ya sabar ya bisa sah oke okay. trout oke okay, makan makan Makan buta maaf ya guys ya Anjing bukan buta maaf Oke oke 8 8 8 makan lah Makan 8 ini satu jangan anjir Oke okay, kali 9 ya guys ya Nah keren ya guys ya Ini namanya teknik memancing sabar slow kalem ya guys ya hmm. Kali 3 bijimu kali tiga bapakmu tuh kali 3 Oke okay, nanggung ya guys ya ini sepinanya udah habis kita keluar ya guys ya kita bagi-bagi, ya, langsung seperti biasa, lima lagi, lima orang lagi kita cari. Keren, uh, mau, mau yang baru atau yang ini aja, cok. piket randomnya yang ini apa? Yang baru, mau yang baru apa? Yang ini piketnya, tank teng tank tank tank tank tank tank tank tank tank tank tank tank bagi-bagi tank bagi bagi tank bagi-bagi tank tank tank tank tank tank tank tank Baru aja, Bang. Naga hair enggak, enggak. Yuk, kita langsung bagi-bagi. Pokoknya ada yang up Bagi-bagi, up bagi-bagi, up bagi-bagi itu ya, guys? Ya, jangan pelit-pelit ya, guys. mana ini? Mana ini? Uh, baru aja, Bang. Baru, Bang. Oke, baru ya.